Oke, okay, so guys, balik lagi bareng gua dan Trimulana di game Azure land ya. By the way, ini rambut baru. <laughs> ya sudah lama gua tidak potong cepat ya semenjak SMP. Nah, di sini gua akan menjemput Vanguard ya. Kebetulan beberapa hari yang lalu itu gua ada boil yang pertama gua di prank. Di prank dapatnya Jember. Dapatnya Jember. Itu waktunya 5.50 sedangkan ini kita dapat 525 5 jam 20 masih masih di 88 887 lantai 8 Oh lantai lapan supaya dikerjain nggak dikerjain kok dikerjain lantai 8 itu aku pakai si setok si sama partiku sama tapi tanpa hero halo banget deh halo oke mari saatnya jemput penkuat guys <tid> tidak ada tidak ada penkuat waktu waduh jahat sekali anda ya <tid> hehehe nah akhirnya anjir hensin bisa bisa hensin jod apanya hensin jod animasi anu Kono Eki sekarang tinggal kapal elitnya yang susah aku udah dapat tinggal tinggal si ini siapa namanya siapa tuh tinggal si Indomie doang tidak belum dapat aku kapal elitnya cok aku malah gak ngeber kapal elit malah ngeber si Indomie malah nggak dapat dapat <laughs> dapat tujuh puluh dua eh enam puluh sembilan total tujuh puluh dua bahwa kita gaca lagi guys. Bang. Alin. Alin itu 410. Dia berapa? 430 nih. Oh, dapat langsung Bang. Mantap 420 dia. Di langsung dapat. Nih nih ternyata 20 rame ya memikir dia sendiri susah memang kapal lentik. thank you sampai jumpa di video selanjutnya bye keskin <granate voice> Uh -uh, kita coba rental. Di mana cara rentalnya? Gak lupa. Di oh, itu nah, udah dapet. dapet, Mari kita rental fan gua. Okay, Kaya seperti cok. Okay, kita sudah pinjam toba teori sama-sama anaknya es as oh. oh, oh, bisa ditarik-tarik ini kiri kanan kiri kanan tak ada ini bisa digigit. Mantap kurang teleport aja. Aku nggak main teleport bang. Masalahnya main teleport. Daria aku awal main nggak pernah main teleport. Apa itu teleport? Dah nggak boleh, nggak boleh lama-lama. Takutnya kenapa? hit tak youtube Take